silakan menghubungi admin kami yang konten yang tersedia di kolom deskripsi. Baik sebelum kita ramalannya disini saya informasikan terlebih dahulu Bahwasanya ramalan ini bersifat umum tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi. Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini silahkan stay terus di channel ini. Jika kamu merasa belum cocok silahkan cari yang lebih cocok kepada energi anda. Di kita akan membahas tentang 5 zodiak yang penteruskinya akan terbuka di bulan November tahun 2021.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 Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kelima yang fitur skin akan terbuka di bulan November tahun 2021. Jika kartu, support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suap ramalan zodiak. Yang fitur skin akan terbuka lewat di bulan November tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiak. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Tunggu yang pertama adalah Four of One ataupun Empat Tongkat. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus. Yang dimana di sini digambarkan seorang Taurus, pitu akan terbuka lebar di bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Taurus akan menerima 4 tawaran pekerjaan. Yang dimana di sini res seorang Taurus akan datang dari empat mata arah angin. Yang dimana di sini akan mampu membuat keuangan finansial kehidupan lebih bagus lagi dan disini juga tidak tertutup kemungkinan kekerjaan yang didapatkan oleh seorang Taurus di bulan November tahun 2021 ia dapatkan dari seseorang yang dekat, ia dapatkan dari seseorang yang ia kenal, ia dapatkan dari seseorang yang lebih tua dari Taurus sendiri, dan untuk kartu support energinya adalah Queen of secara umumnya Queen of itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Taurus sendiri, dan disini menggambarkan Seorang Taurus akan mendapatkan empat tahunan pekerjaan Yang dimana sini pekerjaan tersebut Ia dapatkan dari orang-orang terdekat Dari orang-orang yang lebih tua dari Taurus Dan di disini doa dari pasangan Akan membuat aura yang positif Kepada seorang Taurus Dimana disini diteruski akan terbuka lewat Di bulan November tahun 2021 Dan untuk kesimpulannya adalah DFS Cara umumnya di itu diartikan orang yang mendoakan, orang yang memelihara, orang yang memberi perhatian, orang yang masuk, dan orang yang mendukung. Dan jika kartu di m kita gabungkan dengan kartu sedikit yang pertama di sini menggambarkan, sosok yang mendoakan seorang Taurus agar virtuosinya terbuka lebar di bulan November tahun 2021 adalah sosok seorang pasangan, sosok sebuah keluarga yang dimana di sini akan berdampak positif kepada perubahan hidup, perubahan keuangan seorang Taurus di bulan November tahun 2021. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah ten of one Ataupun 10 tongkat Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai Seseorang yang bersodiak Scorpio Yang dimana sini digambarkan Pintu ski seorang Scorpio akan terbuka lebar Di bulan November tahun 2021 Di sini digambarkan Seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang ulet, yang giat, yang tekun, yang disiplin di dalam bekerja dan selalu mengandalkan tenaga sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan tidak mau bergantung kepada orang lain dimana disini akan berdampak positif kepada kehidupan, keuangan, serta finansialnya sendiri dan di disini juga digambarkan seorang Scorpio akan belajar dari pengalaman masa lalu yang dimana disini pengalaman pahit dia dapatkan sebelum mendapatkan kesuksesan dan fitur keterbukaan di bulan November tahun 2021 dan untuk subon energinya adalah King of Swords. Secara umumnya King of Swords itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di atas 30 tahun, seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri. Dan di sini menggambarkan pintu rezeki seorang Scorpio akan terbuka lebar di bulan November tahun 2021, yang dimana di sini seorang Scorpio akan berjuang dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain serta tidak mau bergantung kepada orang lain yang dimana di sini seorang orang tua akan memberikan masukan akan memberikan petunjuk kepada seorang scorpio untuk mendapatkan sebuah karir yang bagus yang mampu meningkatkan keuangan serta mampu mendongkar kehidupan lebih bagus lagi serta di sini satu pekerjaan akan didapatkan oleh seorang scorpio dari seseorang yang usianya di atas 30 tahun dan jika kartu di-entras kita gabungkan dengan jelik yang kedua di sini menggambarkan Sosok yang memberikan support masukan kepada orang Scorpio untuk mendapatkan keuangan kehidupan yang meningkat serta pintu Ruzki akan terbuka adalah sosok dari orang tua yang dimana sini mampu memberikan aura yang positif kepada Scorpio sendiri dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Seven of Cup ataupun tujuh piala Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana sini digambarkan sosok seorang Leo pintu Ruzki akan terbuka lewat di bulan November tahun 2021 di sini digambarkan seorang Leo memiliki banyak keinginan, memiliki banyak impian, yang dimana mana di sini ia wujudkan dengan usahanya sendiri dengan banyak mencari celah, dengan pandai melihat sebuah peluang untuk membuka usaha, yang dimana mana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial seorang Leo lebih bagus lagi di bulan November tahun 2021, dan di sini juga tidak tentu kemungkinan. Seorang Leo merupakan sosok seseorang yang suka membantu orang lain, yang di mana di sini juga akan mampu membuat kehidupan finansial lebih bagus lagi, dan di sini mampu membuat pintu rezeki akan semakin terbuka. Dan untuk kartu sukuat energinya adalah Queen of Cups. Secara umumnya Queen of Cups itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Leo serta seseorang yang berada di sekitar Leo sendiri, dan di sini menggambarkan. Seorang Leo memiliki banyak impian sehingga di sini perjuangan keras, pengorbanan keras akan dilakukan oleh seorang Leo dengan tidak mau menyerah, yang dimana di bulan November tahun 2021 seorang Leo mampu mewujudkannya dengan dukungan dari seorang pasangan, dengan doa dari seorang pasangan, dan dengan bantuan dari keluarga Leo sendiri, serta di sini seorang Leo suka berbagi kepada orang lain. Yang dimana orang lain juga akan mendoakan seorang Leo agar rezekinya semakin bagus lagi. Dan jika kartu di-endres kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan sosok yang mempengaruhi diteruskisi seorang Leo terbuka di bulan November tahun 2021 adalah doa dari keluarga, doa dari pasangan, dan doa dari orang yang Leo bantu sendiri. Yang dimana sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi. Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah six of one ataupun alam tokat. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer, yang di mana sini digambarkan seorang Cancer Pintoskin akan terbuka lebar di bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Cancer akan mendapatkan puncak karir, pencapaian karir yang maksimal yang di mana di sini juga mendongkrak keuangan finansial seorang Cancer lebih bagus lagi. Di sini juga digambarkan seorang Cancer akan direkomendasikan untuk menaiki sebuah jabatan yang dimana mana menjadi pimpinan. Untuk melakukan suatu pekerjaan yang dimana berdampak positif kepada kehidupan Serta disini tidak tertentu kemungkinan seorang cancer akan membuka sebuah usaha yang dimana usahanya tersebut adalah miliknya sendiri yang akan berdampak positif Yang menghasilkan hasil yang maksimal di bulan November tahun 2021 Dan untuk support energinya adalah King of Pentacle Secara punya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya di atas cancer sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang cancer pintu skin akan terbuka lebar di bulan November tahun 2021 yang dimana di sini seorang orang tua seorang yang lebih tua dari seorang cancer memberikan masukan dan doa kepada seorang cancer untuk mendapatkan keuangan finansial dan kehidupan yang lebih bagus lagi di bulan November tahun 2021 serta di sini seorang cancer belajar dari seseorang yang dekat dengan kanker untuk menjalani sebuah usaha yang dimana di sini akan berhasil dan mampu mendongkrak kehidupan lebih bagus lagi, dan jika kartu di-entrus kita gabungkan dengan kode yang keempat di sini, menggambarkan sosok yang mempengaruhi kesuksesan, finansial, kehidupan. Keuangan seorang Cancer meningkat adalah sosok seorang orang tua, sosok yang lebih pengalaman dari Cancer, sosok orang terdekat yang memberikan masukan informasi kepada seorang Cancer untuk meniti usaha yang dimana di sini membuat pintu rezekinya akan semakin terbuka lebar dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah Ace of Cup Untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana di sini digambarkan seorang Aquarius pintu rezekinya akan terbuka lebar di bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Aquarius akan mulai menata meniti kembali pekerjaan karirnya. Yang dimana sini hasilnya akan maksimal, ia dapatkan di bulan November yang membuat keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan di disini juga digambarkan seorang Aquarius akan menerima satu tawaran pekerjaan yang baru, yang dimana sini mampu mendongkrak kehidupan finansial lebih bagus lagi, yang dimana sini dikategorikan seorang Aquarius, P3, nya akan semakin terbuka. Dan untuk kartu energinya adalah King of One secara umumnya King Open itu diaplikasikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang dekat dengan Aquarius serta seseorang yang lebih tua dari Aquarius sendiri dan disini menggambarkan sosok seorang Aquarius akan menatap meniti kembali pekerjaan karirnya yang dimana di sini diberikan masukan oleh seseorang orang terdekat seseorang yang usianya lebih tua dari Aquarius yang dimana di sini mampu mendokar kehidupan finansial lebih bagus lagi serta di sini seorang Aquarius akan mendapatkan satu pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut dia dapatkan dari orang-orang di sekitar orang terdekat, orang yang dikenal, serta seseorang yang lebih tua dari Aquarius sendiri. Dan jika kartu di Ampers, kita gabungkan dengan Zodiac yang kelima di sini menggambarkan, sok yang mempengaruhi seorang Aquarius di bulan November tahun 2021 adalah seseorang yang lebih tua, seseorang yang dekat, seseorang yang berada di sekitar yang memberikan masukan kepada seorang Aquarius yang memberikan pekerjaan kepada seorang aquarius yang dimana mana ini akan berdampak positif kepada kehidupan finansial serta keuangannya dan di sini bisa kita simpulkan lima zodiak yang paling akan terbuka lebar di bulan November tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Taurus, yang kedua zodiak Scorpio, yang ketiga zodiak Leo, yang keempat zodiak Cancer dan yang kelima adalah zodiak Aquarius